satu, prem dan wheelset 275 menggunakan fog 29, ya di depan kita ini ada fog 275 dengan wheelset 275 juga beserta prem nya, artinya ini bawaan thrill ricochet 5.0 menggunakan fog 275 wheelset set 275 uh, yang saya akan uh, ganti yaitu fog nya menggunakan ukuran 29, artinya ini fog bekas ekstrada dengan rimnya itu 29 ya. Dan XCR di depan ini uh, ukuran travelnya 120 dua puluh ya, 120 dua mm. puluh Ya, kita akan lihat uh, setelah kita pasang ke dua ini apakah cocok ataupun recommended. Ya, ini dia tampilannya setelah kita pasang ke Wellset dan Prem 275 ternyata menurut saya sih ini uh, bagus itu ya, terlihat lebih uh, gagah ya, lebih lebih lebih kekar gitu ya, lebih kekar karena memiliki tensionnya itu 32. bisa dilihat ya ke kejauhan. Oke okay ya, oke okay juga nih. Tampilan menggunakan Fok 29 ini. Jadi uh, tergantung brother and sister ya seleranya kalau menurut saya sih ini cocok-cocok saja gitu kan walaupun agak lubang di bawahnya itu agak gede gitu ya jadi kesimpulannya yaitu cocok untuk 275 menggunakan 29 bagian kedua frame dan website 26 menggunakan fork 275 nah ini basicnya 26 ya basicnya itu 26 inch sepedanya dan di sini saya menggunakan fog 275. simpulannya cocok juga. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu perbandingan fog 275 dan 29. Oke, di depan kita ini ada dua fog dan dua Wellset. salah satunya fog 275, dan ini adalah fog 275. Ya, juga ada fog 29. Untuk wheelsetnya ada wheelset 26 Dan wheelset 275 Kita akan coba pasang ke masing-masing fog Perbandingannya seperti apa Tampilannya seperti apa Kita akan lihat ya berhasil Dan ini adalah wheelset uh, standar Monarch Monarch 5 ya 26x195 Kita akan coba pasang ya nantinya ke fork yang ada yang dua itu dan ini adalah uh, wheel set ataupun ban dari ukuran 275 tujuh ya bisa perjelas ya dua tujuh kali dua nah seperti ini sekarang kita akan coba pasang rim ataupun wheel set atau ban 275 menggunakan standar fork dari 275 juga. Saya mau coba memperlihatkan seberapa jauh sih ya, batas apa ya kerenggangannya antara ban dan fork-nya uh, itu. Jadi proses kita akan lihat ya. Ya, ini standar ya, standar 275 entah itu well setnya maupun fognya bisa kita lihat ini standarnya itu seperti ini ya eee, dua jari saya antara ibu jari dengan telunjuk itu seperti ini ya tidak terlalu masuk juga sih itu standarnya karena ini menggunakan ban 210 bahkan ini bisa sampai untuk fog 27 ini bisa, bisa juga ya menggunakan 275 kali 35 juga kayaknya masuk itu karena ini kecil ya. Jadi ukurannya seperti itu. Sekarang kita akan pasang fork yang ukuran 29. Fork ukuran 29 kita pasang ke wheelset 275. Seperti apa tampilan dan jarak kerenggangan antara sepeda eh antara ban ya, antara wheelset dengan fognya itu? Jadi, untuk XCR ini, menurut saya sih, ini fog yang sudah lumayan e, mantap, gitu ya, untuk buat trabasan, apalagi buat jalan-jalan yang rusak. Ya, walaupun ya, XCM juga udah cocok sih, udah bagus lah, kita pasang dulu ya. Ini dia. Uh, setelah kita pasang Wellset 275 ke Fork 29, uh, tampilannya seperti ini. Ya. Ini 275, tetap menggunakan 210 bannya ya. Kita akan lihat batas keringgangannya, ya. seperti ini. Geser ya. lagi, nah, ya sangat terlihat jauh ya. Jadi dua jari saya pun masuk gitu antara ini apa uh, perbatasan ini kerenggangan ini ya tiga jari lah tiga jari pun sempit seperti ini tapi uh, tidak terlalu uh, renggang juga sih karena uh, 275 itu ini pun banyak kan ban kecil ya ukuran 210 kalau misalkan brosis menggunakan ban agak besar ya 230 ataupun 335 ya 335 ya kalau nggak salah 235 maksud saya ataupun lebih itu akan lebih ketutup juga gitu kerenggangannya artinya ya sah-sah saja cocok-cocok saja seperti itu sekarang kita akan bongkar lagi untuk wheelset 275 ini sekarang kita akan menggunakan wheelset 26 ya, 26 ya well set 26 ini ukurannya tadi ya 26x195 dengan menggunakan yang pertama kita akan gunakan frame eh ya. kita akan gunakan eh uh, fog ukuran 275 eh uh, seperti ini ya tampilannya mungkin tidak jauh berbeda Kaya 275 menggunakan 29 ya Vogue seperti itu Apakah Jarak e, Ban dan Vogue itu terlihat Lebih jauh atau seperti apa ya Bisa kita lihatnya nanti Ini dia Tampilannya Nah ini ya Lumayan e, renggang juga ya Seperti ini tiga jari saya pun hampir masuk semua gitu. Ya kemungkinan ini juga karena menggunakan ban 26 ukuran 26 apa 195 ya mungkin ketika menggunakan ban yang lebih besar akan lebih baik gitu ya akan lebih bagus di bagian skatnya Sekarang kita akan lepas lagi dan uh, kita gunakan fork ukuran 29 Seperti apa ya dengan kondisi website well nya itu ukuran 26 mungkin brosis akan lihat ya tampilannya menurut saya sih kurang rekomendasi ya bisa kita lihat dengan ukuran 26 kali 195 dan menggunakan fog nya itu 29 nah seperti ini tampilannya ternyata walaupun bisa dipakai ataupun sah-sah saja secara lebarnya dari freehubnya masih cocok. Cuma di bagian kerenggangannya ini sangat renggang terlihat sekali kerenggangannya. Karena bannya itu terlalu kecil ataupun ukuran wheelsetnya itu terlalu kecil. Nah ini jaraknya terlalu jauh. Ya ini tergantung uh, brother and sister sih ketika mau menggunakan 29, POC 29 dipasang di 26 ya konsekuensinya seperti ini gitu. Jaraknya, kalaupun bisa sih, kita gunakan ban yang lebih besar. Oke, okay brother and sister, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika suka, silahkan komen, like, dan subscribe ya, brother. See you next time.